Uh-uh. Lihat-lihat Biasanya itu tahu loh Eh buka lagi rumah berantem coba lihat di ini, adalah... nah, ini, ini? ini nggak ada ada, ada namanya <tinyuruh> itu okay, ya itu saurus coba kita lagi pelan-pelan hati-hati ya Ada okay. berapa coba dinosaurusnya dihitung satu ayo hitung hitung juga hitung Entah berapa satu dua wow, hmm. panjang Ini direk nih, ini namanya direk. Apa artinya? Direk. Badang. Uh, Lu direk badang ya. Hmm. Tapi hmm. Ini ini brontosaurus nih layarnya panjang sekali ya. Ayo kita balikin ya, balikin lagi ya, balikinnya, balikin, ya. balikin, nah. balikin lagi sih sini ya sini sini sini Dan di situ sini. kita sini sini, kita sini. Nah, tadi di sini nah, di sini tadi yang lain lagi di sini ini apa ini nih <SILENCIO> oh, oh, oh. apa ini coba nah, coba ambil, ambil. Hmm. Ini bandar apa? Bandar Ini? Linci Linci Ini? Ini apa? Ini apa ini? Kura Kura-kura Kura-kura Ini? Rimau. Suaranya gimana harimau? Harimau Suara harimau gimana? Hmm? harak iya. Suara harimau gimana? Harimau apa? Hmm, berapa? Monyet. Naik ke sana. Nih, apa ini? Sudah nih oh hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Okay. ini ini kupu-kupu-kupu kupu-kupu <Gülüyor> iya kupu-kupu yuk buka Ila. lagi buka lagi buka Ula. lagi apa ini tadi udah oh. Buaya. kukuk ini apa ini? buaya si? nah. Nah, ini apa ini? Uh. Kukuk. Buaya. Kukuk. buaya buaya galaknya. Kukuk. Galaknya. Kukuk. Ya. Ini. Si. buaya galak gak? galak galak ya juga lagi nih pinguin pinguin buaya buaya ini ya. yuk remni kikinya panjang ini kacang yuk ya. Ya. ini kan paus paus ini nih beb hambing beb lemb lemb iya suaranya gitu ya itu apa ya rusa rusa Kurung. Itu burung. Ini, Kurung. ini apa? Kucing. Kucing, ini suaranya kucing. Ini, ini apa nih? Ada culaknya nih, ada culaknya. Namanya apa? Kuda nil. Apa? Ini uh -oh. kejam, coba buka lagi ya buka lagi itu kuda iya itu kuda itu. buka ayo <tuk> buka buka coba. buka lagi ini apa ini kukuk kukuk kukuk kukuk kita ya iya ini juga lagi. Oh, sama ni kurilah. Kurilah. Ni angsa. Bebek, bebek. Bebek. Ah, ya, ini tepatnya apa ini On. Ta. On ta. Nah, ini. Ke mana kau? Oh, salah. Hah? gara Oh ini apa? Pasti tahu hati. Satu map. Hmm. Iya. Satu lagi juga lagi. Ini nyanyian hewan laut semua ini hewan-hewan laut. isinya ini biru. Biru. Cari. Ikan, ikan tuh. Mari kita buka lagi sekarang burung burung hewan yang bisa terbang burung burung burung elang burung elang burung elang ini pelelawar pelelawar iya mana lagi ini apa? minggu Uang ini apa ini kasih tahu apa ya ikan ikan kasih ini buka lagi Tidak apa ada yang ngopet ya bukunya siapa yang ngopetnya boleh boleh iya ini piting piting, piting. Alat -alat. Alat -alat. Alat -alat. Alat selesai, selesai. ini sini sini terima kasih